Halo teman-teman, kali ini aku mau review salah satu cookies yang gak kalah dari rasa yang asli yaitu Momotaro Yuk kita langsung aja buka dusnya Wow, ternyata isinya penuh banget dan isinya ada 60 biji. bisa untuk ketubulan dong ya gede banget ternyata nih gak sabar kayak apa dalamnya langsung aja kita buka wow ternyata besar banget bener loh dan ini besar setelah paktangan oh, ada ada wijennya ada wijennya di atasnya yuk kita langsung aja wow uh lembut banget hmm, wanginya ini wangi banget wangi susunya Wangi cookiesnya benar-benar nggak jauh beda dari monde. Yuk kita cobain. Hmm, wow. Ini rasanya benar-benar enak, bener benar monde versi murce. Dan ini bisa untuk teman nongkrong dan juga temen ngemil. Dan bisa juga menjadi hidangan atau jajanan di atas meja saat Lebaran ya. Ini benar-benar membuat aku menjadi gila dan bikin ketagihan terus, guys. Ini bisa juga dimakan bareng sama kopi dicelupin ke kopi atau ke susu. Teman-teman pasti suka. Kalian wajib coba. Aku juga suka banget lap sekebawan.